ya halo guys, balik lagi di channel gue Chris, dulu kita di channel GASL guys, sekarang gue akan react, ini requestan udah lama banget guys, ini Amber FX guys ya, ini Shake That Brass featuring, ini tulisannya tulisan hangul, katanya ada Theon-nya guys ya oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys Cep ceplok okay Oke guys, gua selama ngeriak-riak lagu Elu gue Effects itu secara sound design juga asik, mixingannya seru, cara-cara mereka ngetik vokal juga asik-asik guys. Jadi kita ngeriak aja guys. Ini Ember yang versi solonya guys ya. Ini tulisannya sih Ember Effects is making her solo debut with the first mini album Beautiful. Oke okay guys, langsung deh. Ceplok. Asik. Bagus kayak begini bene seru, kompak, oke, oke, pakai beras section ya, eh, itu sih ini kan nih, hoyon, oh, ini kayak pakai terompon dia sih, kayak pakai trombon cuman kayak apa, kayak mirip kali sore jadi nggak nggak ini, oke, okay. analog banget ya oh nice, dia nge-rapnya emang gokil ya tapi emang di unik sih guys, ngeliat si Ember ini tuh emang rada-rada yang modelnya kayak rada.. apa, cewek tomboy gitu guys ya rapnya juga.. sedap sih asik tuh.. eh, Taeyeon! iya ada Taeyeon ya rada lawak ya Eh asik tuh brassingnya <t Dinounter> <taking in battle> <s tranasaanha> do, ta ta ta ta do mi sol. Do balik lagi ke do lagi. kan. Ta ta ta ta pecah langsung ya yeah. harmoni. 1 3 5. Asik. Ini tahun berapa? 2015 nih rilisnya guys. Asik. wah, tayang rada gaji buta guys cuman eh Gede buta doi. Wow. anjir langsung kesini sini. Ngedor guys langsung guys. Tapi ini yang gue suka guys. Lihat nih, uh, trompetnya masih berbau-bau mayor sebenarnya guys. Di sini sebenarnya layer coordination kan minor banget guys nih. Tobo. vokalnya juga na na na Oh, gokil. anjir unik sih, unik guys anjir rapnya parah sih guys, ini cewek gokil sih Emmer ini terus uh, dia punya artikulasi rapnya itu menurut gua sih apik banget sih guys tuh ini one take sih guys Oh pecah suara sih ya, Theon Gila rada rumit sih ini. Maksudnya percussion di sini semua jalan guys. Ya. Ta ta hey, di sini. Sorry pas bagian ini. Hmm. Gila mixing gokil sih guys. Padat tapi tetap pop up semua. Ini juga jalan guys ya. Chord nih. nah ini yang dark nih guys eh tapi, unsur brush itu masih ini loh guys major gitu gokil sih Seharusnya ini ilmu baru buat gua guys, maksudnya gua jarang banget gua bikin uh, progression seperti ini guys ya uh, minor on major gitu, gila sih lagu SM sering banget gua kayak begini ya. gila sih wah well, ini dia ini gini dia, Teon. oke okay. oh. ah. ini sore Teon juga di double guys ya, double jadi suaranya rumi, cukup rumi disini guys, nih terus dia uh, buat apa? introduce vokalnya tuh rada nge-bluesy gitu Ta -da -da -da -da -da -da -da -da. itu gila, gua bisa ngomong Tapi tapi di disini asik banget nih. Ya. itu dia yeaaaaaay oh kukuk oke okay, ampun yah, vokalnya ngerum ya asik sih double oh harmoni bagus banget itu nice Oi, ya ampun pentatonik ta ya. ta ta ta ta ta ta ta <tuk> oh isian-isiannya guys ini kayak lagu Mulan Rus kan modelnya kan peta-tentak ya yeah. bluesy gitu guys nih wow nice tapi emang kalau misalkan mau gunain lick tuh lick paling aman emang peta guys ya maksudnya dia gak ada 4 nya dia gak ada 6 nya guys Itu udah paling eh ada 6 gak sih gue hampir lupa gak ada 7 4 sama 7 guys jadi peta -tonik. jadi hanya lima pakai penta kan guys ya. Makanya aman banget di sini. Buat lagu-lagu begini guys. Wo, suaranya ganas ya emang. Oke, guys ya. Ponci saya Depre. Gila, ilmu tuh gue kalau ngeriak ngeriak guys ya ilmu tuh makin banyak tau nggak gue dapetin guys. Jadi karena kalau abis gue denger gue bisa langsung cari tahu lewat Google secara teori guys ya. Walaupun gue pendengaran gue bisa, tapi secara teoritis gue nggak bisa mengaplikasikannya guys. Jadi gue kadang-kadang gue ngelihat kayak begini nih ada unsur minor tapi ada unsur major tapi vokalisi te yang tuh dimasuki unsur pentatonic ya, itu aman banget. Dia jadi bisa masuk ke minor maupun ke major sembari pentatonic guys itu gue kagak Oke sekian dulu dari gue, thank you for watching jangan lupa untuk like, share, dan di video. Jangan lupa untuk tahu Bye bye.